Bung Tommy, membicarakan tentang postmodernisme atau seni kontemporer kita seolah selalu dihadapkan dengan abstraksi-abstraksi besar atau jangan-jangan ia juga berubah menjadi grand naratif, narasi besar yang justru uh, ditentangnya dulu. Uh, Anda punya kekhawatiran terhadap hal ini atau tidak? Uh, jika kita melihat pengalaman bagaimana pada awalnya modernisme, Menolak tradisi, tetapi pada akhirnya modernisme itu sendiri juga menjadi tradisi hmm. Kalau dikatakan atau ditanyakan kemungkinan-kemungkinan bisa saja Postmodernisme itu juga akhirnya menjadi sebuah narasi yang tadinya dia mau tolak gitu ya uh, in, Ini tinggal tergantung sebenarnya dari cara bagaimana mempraktekan posmodernisme itu mm -hmm. gitu. kalau kita tetap setia pada semangat pluralitasnya itu dan setia terhadap uh, tanpa pretensi untuk membuat pluralitas itu menjadi satu kesatuan saya kira mm -hmm. ya di situ posmodernisme masih bisa berjalan gitu ya yeah tetapi kalau kita sudah mulai berpretensi bahwa postmodernisme ini harus menjadi sebuah uh, patokan tunggal mm -hmm. di dalam melihat segala sesuatu, nah itulah keruntuhannya gitu. yeah. okay. itu. Menjadi gitu. menjadi ya. Nah, menjadi generasi. Menjadi generasi. Nah, uh, persoalannya kalau kita kita uh, beralih ke masalah seni kontemporer misalnya, di situ masih ada satu perdebatan yang cukup sengit antara seni kontemporer dan kontemporerisme gitu. Ada yang ada, ada yang menuduh bahwa uh, seni kontemporer tidak berani menjadi satu isme. Hmm. Ya, bagaimana komentar Anda mengenai itu? Saya kira persoalannya bukan berani atau tidak itu. Persoalannya saya kira pada kreativitas. Huh? Aktivitas dari hmm, kalau soal berani dan tidak berani itu, kita masuk di dalam perdebatan moral, akhirnya kita tidak berkreasi. <laughs> saya itu ya gimana kita berkreasi itu bukan masalah berani dan tidak berani sebenarnya atau hanya, hanya ribut soal penyebutan penyebutan saja gitu. iya kita bisa berdebat dengan istilah-istilah seperti itu itu uh -huh. yang sebenarnya bukan itu tujuan dalam seni tujuan dalam uh -huh. seni ya bagaimana berkarya bukan uh -huh. bagaimana membalut atau uh, semua itu dengan istilah-istilah seperti itu ya yeah, ya yeah, ya yeah. oke okay. Baik, saya sekarang agak akan turunkan sedikitansi pembicaraannya begini. E, dari kacamata anda, saya nggak ngerti anda ini seorang postmodern atau seorang yang kuno. Saya nggak ngerti apakah isu-isu tentang postmodernisme itu ataupun misalnya seni kontemporer itu e, melihat apa yang tengah terjadi di masyarakat sekarang ini. E, dalam dalam praksis kehidupan keseharian mereka. <tuh> dalam maksudnya tadi seniman-seniman yang disebut postmodernisme ini seniman-seniman uh, posmo bukan uh, ber lebih berkait dengan bagaimana masyarakat sekarang itu mengekspresikan dirinya itu dalam berbagai bentuknya begitu ya misalnya apakah uh, Apakah ketika mereka berkampanye atau hmm. berdemonstrasi misalnya uh, Bisa enggak itu dilihat dari, dari sudut pandang posmu begitu? Kalau mereka itu mengungkapkan Tadi kan saya sudah katakan ini. bahwa pluralisme ini hanya mungkin terjadi kalau ada toleransi Nah kalau di dalam misalnya Anda memberikan contoh pemilu berkampanye itu uh, Mereka tahu diri dan menghargai uh, pendapat atau eksistensi orang lain atau partai lain antar partai ya, ya, ya. Itu tentu saja di situ bisa bisa dikatakan atau bisa muncul pluralis, pluralisme, pluralisme itu, itu uhum. semangat postmodernisme itu. Uhum. Tetapi kalau tetap saja gontok-gontokan ingin memaksakan kehendak satu uhum. terhadap yang lain, yaitu kembali aja lagi dengan cara-cara yang sama, gitu. Yeah. Ya. Oke. Okay. Nah, sekarang dalam dalam konteks komunikasi ya, dalam konteks relasi antara seniman dan uh, masyarakat juga dalam tentu semangat pluralitas okay. itu. Bagaimana posisi mas, uh, masyarakat dalam relasinya dengan kaum seniman? Memang kalau saya melihat ya masih ada terjadi suatu kesenjangan persepsi uh -huh. atau kesenjangan apresiasi. Uh -huh. Itu uh, kami maksud saya itu, kami ini Saya dengan teman-teman uh, di uh, Jakarta uh, yang Kami ini ma maksudnya uh, kelompok apa ya? Yeah. <laughs> apakah seni, <laughs> apakah masyarakat? Yeah, apakah yeah, kelompok pencinta seni dan uh -huh. tergabung juga uh, Sebagai praktisi-praktisi seni uh -huh. Sebenarnya saya mengatakan kami itu lembaga informal Sebenarnya kita uh -huh. dan saya dan beberapa teman Itu sering ketemu Melihat bahwa persoalan kita adalah kesenjangan Perse uh, perse apresiatif gitu ya persepsi, persepsi dan apresiatif, apresiatif mm -hmm. terhadap seni mm -hmm. di mana seni bisa dikatakan ya belum terlalu memasyarakat gitu. Mm -hmm. Dalam hal ini tentu saja tidak semua seni. Yeah, Kalau yeah. dangdut itu kan mm -hmm, mm -hmm. sangat bermasyarakat mm -hmm. gitu ya. Uh, mm -hmm. dan ya dan lain-lain. Tapi oke lah kita berbicara di sini soal apresiasi itu. Mm -hmm. Uh, yang, yang yang yang bung maksudkan itu apakah dalam pengertian internalis pengertiannya begini uh, apresiasi dan persepsi masyarakat terhadap seniman dan juga sebaliknya juga mm -hmm. artinya yeah. apresiasi dan persepsi mm -hmm. seniman terhadap masyarakat gitu mm -hmm. hmm, oke okay. nah uh, sekarang begini kita bagaimana anda melihat berbagai macam ekspresi uh, <coughs> apa yang yang yang dilakukan oleh masyarakat dalam dalam bentuk-bentuk kesenian misalnya apakah itu uh, dalam hal musik misalnya musik uh, yang istilahnya macam-macam ada acit ada grung dan sebagainya terus kemudian juga uh, apa misalnya munculnya grafiti-grafiti pada anak-anak muda itu misalnya eh uh, uh, di mana di situ hmm, boleh enggak kita masih membicarakan tentang seni tinggi dan seni tidak tinggi? Misalnya, dalam hal ini uh, sebaiknya kita melihat aja ya, contoh misalnya itu pada waktu awal-awalnya muncul begitu semarak eksperimen yang disebut seni kontemporer itu mm -hmm. kita tarik aja uh, awalnya pada tahun 1994 uh, ke sinilah lagi gitu. ya titik tolak mm -hmm. dari piala itulah seperti tadi itu mm -hmm. di sana kan masih apa yang saya katakan apresiatif itu dan relasi seniman dan para penikmat seni terlihat begitu senjang itu ya uhum. karena mereka itu pada umumnya seperti ya sinis banyak yang sinis uhum. atau banyak yang sama sekali tidak mengerti kalau yang tidak mengerti ya itu bisa kita mengerti karena yeah, yeah, yeah. itu masih eksperimen-eksperimen yang uhum. baru ya tetapi orang-orang yang sudah mengerti tetapi tidak bisa menerima itu huh? karena apa? Uh, dalam hal ini kita bicara soal uh, seni postmodernisme ya yeah. dalam hal ini memang uh, masyarakat terbiasa dengan seni-seni yang uh, bersifat sangat populis dan seni yang langsung bisa dinikmati yang tidak rumit sistem yang sistematik mungkin mm -hmm. dan ya enggak bermacam-macam gitu mm -hmm. sebagaimana yang ditampilkan dalam eksperimen seni misalnya instalasi seperti mm -hmm. itu ya uh, masyarakat masih bertanya-tanya apaan ini mm -hmm. padahal kan persoalannya di situ bagi saya ya bagi saya mm -hmm. mudah dipahami apa maksud Para seniman kontemporer itu Mereka hanya mengungkapkan bahwa di dalam realitas Inilah banyak persoalan-persoalan Banyak media-media yang ada Banyak teks-teks di dalam bahasa mm -hmm. posmo Itu kan teks Ya yeah, yeah, yeah. Dan kalau kita dilihat seni itu Katakanlah media seperti tadi Nugoro Rupo uh -huh. itu kan uh -huh. Maksudnya berbagai media kan yeah, yeah. Nah sebenarnya kan Kalau kita dilihat itu Mudah untuk dipahami mm -hmm. filosofinya. Bang, filosofinya mm -hmm. adalah multimedia. Mm -hmm. Mereka bisa menampilkan apa aja. Agus Juli, misalnya, mm -hmm. tampil dia di dalam instalasi itu ada lukisan, mm -hmm. ada. Patung gitu mm -hmm. ya, ada buku misalnya, mm -hmm. kemudian tidak cukup, kemudian dia menari-nari yeah, di situ. Yeah, yeah. Gitu. Yeah. Nah, itu kan yeah. kehidupan kesehari-harian yang yeah. kita hadapi, bermacam-macam uh -huh. kita lihat dalam situasi konkret ini, uh -huh. berwarna-warna banyak sekali uh -huh. media. Dan yeah. itu kita hadapi sehari-hari, tapi anehnya, ketika ditampilkan ke dalam bentuk seni yeah, yeah, yeah. masyarakat. Ini aneh itu. Ya. Dan, dan kalau masyarakat ya. awam bolehlah seperti tadi saya katakan kita hmm. bisa pahami. Tapi para kritikus atau katakanlah mereka yang sudah memahami seni itu justru mereka yang suka sinis gitu. Padahal hmm. itu kenyataan sehari-hari itu. Iya, iya. Nah, kenapa ya. bisa terjadi uh, katakanlah tragedi komunikasi semacam itu? Hmm. Saya kira kritikus-kritikus itu Uh, atau katakanlah orang-orang yang masih uh, menganggap itu aneh atau sinis Mereka karena melihat itu sudah terpola Terpola hmm. di dalam melihat bahwa seni oh. itu seperti tadi Harus sistematik, yeah. harus ya komunikatif langsung gitu ya, uh -huh. ya seperti itu Oke, okay. ya yeah. Nah, uh, sekarang kalau kita kembali mempersoalkan seni kontemporer di Indonesia ini Eh uh, Ya, saya kira Anda, anda bisa mengenalinya, embrionya dari, dari, dari kapan misalnya. Hmm, yang saya ingin tahu, bagaimana uh, menurut Anda perjalanannya itu? Apakah uh, cukup mulus, memenuhi syarat atau tidak? Terus kemudian uh, lantas bagaimana semestinya semuanya itu berlangsung? Pertanyaan ini uh, saya katakan dengan begini, kalau kita melihat... Uh, Gejala postmodernisme yang masuk ke Indonesia itu tidak tidak cukup kuat, tidak cukup dibarengi dengan teks-teks yang utuh di situ. Pergulatannya jauh lebih banyak pada persoalan-persoalan kesenian saja, tapi tapi e, backupnya di, di dataran teoritiknya tidak begitu ada gitu. Ya, itu juga perlu kita pahami bahwa kita belum memiliki tradisi yang panjang mm. terhadap dunia intelektual. Itu eh. yeah, yeah. Uh -huh. ya, iya, iya, itu aja jawabannya bahwa kita belum selama ini tidak di-backup oleh pemikiran-pemikiran, oleh analisa-analisa yang... Mm -hmm. Mendalam saya kira itulah jawabannya bahwa memang kita belum memiliki tradisi yang panjang gitu mm -hmm. Belum memiliki tradisi kritik bahkan mungkin ini bisa menjadi pembicaraan khusus lagi Kenapa tidak terjadi pemikiran-pemikiran kritis bisa jawabnya secara sederhana Karena mm -hmm. seperti tadi ada pembungkaman terhadap suara-suara lokal suara-suara kritis mm -hmm. Dalam sistem atau kebijakan politik, politik. baru gitu uh -huh. Sampai tidak muncul Pemikiran-pemikiran uh -huh. atau backup dari apa kita mau sebut yeah, yeah, struktur yeah. atau <laughs> itu. <apalagi. laughs> okay. Nah uh, kalau dalam lapangan kesenian utamanya yang berkait dengan membangun relasi dengan masyarakat luas uh, Bisakah saya tanyakan pihak mana sebetulnya yang paling siap Atau juga pihak mana yang paling tidak siap dalam hal seni kontemporer atau seni postmodernisme itu ini suatu relasi yang kompleks ya Tapi saya ingin mengajukan suatu contoh kasus uh, Pada tahun kemarin itu uh, DKJ itu mm -hmm. uh, mengadakan suatu apresiasi terhadap anak-anak SMA yeah. Apresiasi seni mm -hmm. Dan yang seniman-seniman yang tampil itu jadu, butet, yeah, yeah. kuah etnika itu Dan mm -hmm. uh, tari dari tari tari tradisional uh, topeng yeah. Cirebon dan uh, teater Lenong Betawi. Nah disana, di sana di anak SMA itu sangat asing dengan musik musik tradisional seperti itu. Tapi di sana anehnya bahwa reaksinya mereka itu luar biasa, antusias mereka antusiasme mereka itu luar biasa di dalam merespon itu. Dan ketika ditanya uh, apakah seni-seni seperti ini memang sudah diajarkan di sekolah, ternyata uh, di hanya sekilas-sekilas dan tidak apresiatif membawa mereka pada mm -hmm. peman yang apresiatif dan ternyata hasilnya itu mereka justru uh, Ingin sekali untuk terus-terus seperti itu mm -hmm. Jadi kalau kita, kita katakan bahwa seni tradisi seperti itu uh, Sudah misalnya tidak, diminik, ni, di di, tidak diminati yeah. Sebenarnya keliru juga persoalannya bagaimana mengkomunikasikan itu mm -hmm. Nah kalau tanya tadi relasi ini persoalan komunikasi memang mm -hmm. mm. Nah uh, belajar dari, dari kasus itu atau membandingkan dengan kasus itu Pelajaran apa yang bisa di, dipetik dari itu? yang pelajarannya bahwa komunikasi itu yang harus kita tekankan dan kita tahu bahwa kalau persoalan relasi ini tidak bisa lepas dari Bagaimana cara menangani hmm. seni itu, yaitu hmm. di dalam manajemen ini juga bisa masuk di dalam pertanyaan yang tadi awal-awal itu. Hmm. Bagaimana hubungan seni dengan uh, ekonomi? Nah, dari segi manajemen itu bisa dikatakan seharusnya memiliki suatu relasi yang erat hmm. bahwa seniman itu perlu manaj, uh, seni itu perlu manajemen juga gitu hmm. untuk sampai ke publik dan publik itu ya tidak kemudian tidak seenaknya kita kotak-kotakkan gitu ini belum mengerti musik ini belum mengerti uh, ini segala macam ini itu hmm. itu bukan seperti itu tapi persoalannya selama ini kita tidak komunikatif mungkin para seniman gitu. uh, selama ini tidak komunikatif hmm. gitu ya uh, oke okay. nah pertanyaan yang yang saya juga masih ingin-ingin tahu itu soal soal uh, siap dan tidak siap tadi kaitannya saya saya melihat misalnya uh, nanti bisa dikoreksi uh, seni kontemporer atau seni postmodern lebih banyak muncul pada Hmm, seni rupa dan misalnya juga seni, seni pertunjukan dalam apa benar hal itu uh, sebelum saya menjawab saya ingin meneruskan tadi bahwa uh, yang tidak akrab maksudnya tadi kan seniman dalam konteks ini seni rupa, seni seni kontemporer uh -huh. itu ya yang uh -huh. belum akrab uh -huh. ini, ini perlu manajemen perlu uh -huh. uh, atau PR uh -huh. yang andal yeah. gitu untuk uh -huh. memperkenalkan mengkomunikasikan ya yeah. dan uh, kemudian kalau ditanyakan tadi uh, sorry sorry tadi ya. oh, uh, <laughs> pertanyaannya lebih ke bahwa seni postmodernisme dan uh, seni kontemporer dalam hal ini itu lebih lebih banyak muncul gerakannya itu pada hmm. seni rupa dan juga seni pertunjukan dalam hal ini misalnya tari misalnya hmm. uh, pada pada katakanlah cabang begitu cabang kesenian yang lain hmm. uh, tidak begitu jelas kemunculannya uh, itu mungkin berbeda dari fakta-fakta yang kita terima aja mungkin saya kira hmm. juga bukan hanya dari Uh, seni uh, pertunjukan uh -huh. dan seni rupa yeah. seni seni seni film juga sebenarnya uh -huh. muncul gitu eksplorasi-eksplorasi. Uh -huh. uh, Seni kontemporer, video-video gitu. yeah. klip, itu kan banyak sekali itu. Mm -hmm. Nah saya melihat bukan hanya pada seni rupa dan mm -hmm. seni pertunjukan, tapi juga film dan fotografi itu sebenarnya mm -hmm. banyak yang memunculkan seni-seni uh, mm -hmm. yang bernuansa kontemporer.